Sebelum nonton video ini silahkan subscribe channel ini supaya tidak stuck Dan jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka Thank you Oke okay, balik lagi bareng gua dan Andre Molana di game Genshin Impact Ya sudah lama kita tidak mainin game ini uh, nah. Kita pause saja supaya tidak ada kekacauan dan uh, ini kita sudah lama juga tidak memainkan game ini uh, mungkin ada beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun nggak usah sampai tahunan ya hampir satu tahun lali ya dan kemarin itu juga gua sudah dapat apa ikut tenaga dan akhirnya gua bisa kembali mainin game ini dan kemarin itu ada event yang kemana itu liburan katanya baru kembali langsung disuguhi event Pak waduh waduh gimana dah coba kita sudah mendapatkan skinnya hadiah kita akan klaim sekarang ya bajunya berbaraan waduh skin anu nih summer ya. skin summer parah memang waduh ternyata gini ya waduh, lumayan ya, pak. Tapi ini gua uh, anu sih speknya spek apa? Spek grafiknya rendah pak, kalau gua uh, manual, medium atau high, itu melek pak, kalau dibawa record, eh? dah gas, kita langsung ke ke cara ngeklaimnya ya, Turun, pak, ini ya, eh mana sih ini ya, oh iya betul nah ini gemas sebuah cerita yang event kemarin itu kita akan cek hadiahnya langsung kita ambil ambil boy kita ambil skrinnya berbarak akhirnya Mantap uh, screenshot memang. oke okay. kita screenshot dan kita mendapatkan summer time sparkle oke okay. kostum berbarak gimana cara aneh oh, ya, kalau nggak salah ini ada something something bisa ditukar ya penukarannya di mana Wah oh, ini ada event lagi nih apa nih perayaan komembal apa tuh oh, kurang tahu lah. Atasih oh, lah diwe karena kita kok no sandi. Wah ini nih karakter baru nih katanya nanti kita coba lah ya Kazuha juga ya. Preview pakaian Oh, bisa di preview juga. Ode. Izu niat taklah onenchan mihai ni sega takakunar ndaro. Oke, okay. bentar. Nah, suaranya udah mendingan ya, udah gua kecilin ya, suaranya. Oke, okay. aman kan? Ya dong, aman dong. Kalau enggak aman ya dekat dong, berarti. Oke, okay. kita lanjut ke mana bagusnya ini? Kan jepang, masa? nih ngerong? Oh, bersembunyi ya? Oh, ini nih. itu tuh. Bro, mana bro? Oh di sana juga. <clears throat> Oke okay, kita langsung saja. Ini uh, kita cari. Mana cara gantinya, bro? Ini siapa lagi? Dah? Siapa anda? Har? Siapa? Nih? Kagak kenal. Oke, okay. mana cara gantinya? Uh, Diana ya eh? karakter Karakter kalau nggak salah itu tekan L eh? L. Nah ya betul L berbarek uh, rincian mungkinnya skin skin skinnya mana wah oh, ini nih waduh eh apa bedanya cok oh dari topi ya kan dari topi terus uh, pakaiannya ini agak panjang ini lebih pendek lagi cuy mantap <laughs> Oke okay, ganti pakaian pantai berbara rok pendek dengan indah bedu e vitalitas musim panas seolah si membawa suasana udara segar di lautan segar. Gitu. Oke okay, lanjut eh, kisah. ada kisahnya juga yuk. Barbara menyanyi dan bla bla, bla bla bla bla bla dan pintu perpustakaan. Oke, okay, dah itulah. Silakan baca sendiri. Hah, apa katanya Oh wedu kayak model dong <laughs> uh, model-model yang biasa di anu nih audisi audisi ini Miss Indonesia eh Miss Indonesia Miss Miss siapa nih Miss dari Taifada eh? dari Taifad Barbera putar-putar dulu ya kan Neo I eh, balik ke sana <laughs> Oke okay, dah itu saja dari gameplaynya kali ini. Sekalian kita coba si Kazuhanya ya di sini ya kalau nggak salah nih. Nah ya betul di sini kita coba nih. Main dapat 20 puluh primogem. Eh primogem ya namanya. Lupa juga itu apa namanya. Udah. Perkenalan karakter kai Kazuha, elemen skillnya ini angin ya. Ini ya, angin ya. Hmm cakep juga nih orangnya terus woi ya. wih keren <laughs> lumayan sih oke okay, F mana dia woi woi woi woi tekan Q terus okay, misalkan gua tekan Q jadi apa nih? momichi Shirama hmm. kun Waduh guanya yang kurang paham katanya bisa di aduh, di stuck gitu Oh, bentar sekali, langsung selesai. Oh, apa nih? Angin-angin apa tuh? Eh, apa tuh? Oh, keren. Oke, okay, kita coba sekali lagi. Hai, uh, ini bagus hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei ini efek skillnya kali ya ya mainlah dah itu saja dari gameplay ini eh ini apa nih pojok kiri ntar apa tuh wah oh, ini yang tadi oke kita langsung keluar lock nah Jadi, itulah dia dari video hari ini. Video kali ini kita tidak bakalan maininnya, kita cuma ngeklaim skin Barbara doang. Yang setelah sekian lama gua tidak mainin game ini, ya oke. Okay, terima kasih. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini, supaya tidak stuck. Dan misalkan kalian ada saran atau apa silahkan komentar saja di bawah dan kita disuruh ngapain ya kan bang nanti coba farming-farming uh, kesini ya, ya ini kan gua kan hitungannya masih pemula ya pemula <laughs> yang mana ini udah lama kagak main ya, <laughs> ya pemula lah ya dah itu saja oke okay. siap ya sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye.